yang ternyata hari ini ilegal. Bahkan aplikasi-aplikasi ini masih banyak bersiliweran di playstore kalian dan hari ini banyak yang sudah menjadi korban ya kan? banyak yang hari ini sudah disebar data yang hari ini sudah terus-terusan membayar biaya perpanjangan kepada aplikasi pinjol tersebut apa aja sih bang nama-nama aplikasinya oke kita akan ngebahas tuntas pada video kali ini dan buat kalian yang belum menekan tombol like nya silahkan ditekan dulu tombol like nya biar aku lebih semangat lagi untuk memberikan semua edukasi dan informasi terkait tentang aplikasi pinjaman uang online kepada kalian secara gratis. Oke, ini dia 80 lebih ya aplikasi pinjol ilegal yang harus kalian tahu. Ini dia. Oke baik ya, kalian bisa melihat di belakang di layar monitor ini ya. Rilis terbaru pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022. Berikut ini adalah daftar pinjol ilegal. Apabila nanti salah satunya adalah aplikasi yang hari ini sedang kalian pakai, maka fix ini adalah aplikasi pinjol ilegal yang sudah meresahkan masyarakat kita yang sudah membuat hari ini masyarakat kita itu panik ya kan. Dan aplikasi-aplikasi yang nanti kita sebutkan ini adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi. Oke, okay. yang pertama adalah aplikasi Bahagia Loan. Dan yang kedua adalah aplikasi Dana Yes. Dan yang ketiga adalah aplikasi Idana. Dan yang keempat adalah aplikasi Selamat Pinjaman. Dan yang kelima adalah aplikasi Tunai Pinjaman. Oke lanjut untuk di urutan yang keenam adalah aplikasi Pinjaman Al. Dan di urutan ketujuh adalah aplikasi Pinjaman Petir. Dan di urutan kedelapan adalah aplikasi Cash Cash Now. Di urutan ke 9 adalah aplikasi isi uang Dan di urutan ke sepuluh adalah aplikasi pinjaman indah Pinjamannya indah Bunganya yang terlihat gersang Oke lanjut Untuk di urutan ke sebelas adalah aplikasi uang cepat Dan di urutan ke dua belas adalah aplikasi pinjaman super ha, Kemarin banyak yang bertanya ya Kalian bisa langsung cek dan yang selanjutnya adalah aplikasi pinjaman duit Dan yang selanjutnya adalah aplikasi pinjaman tunai Dan di urutan ke-15 adalah aplikasi pinjaman dana Kira-kira dari 15 aplikasi yang tadi kita sebutkan Mungkin salah satunya ada yang sedang kalian pakai Fix hutang kalian langsung lunas Oke lanjut untuk di urutan ke-16 adalah aplikasi wadah lapak dan di urutan ke-17 adalah aplikasi uangmu dan di urutan ke-18 adalah aplikasi cari dana dan di urutan ke-19 adalah aplikasi dana uang dan di urutan ke-20 adalah aplikasi kantung online Lanjut untuk di urutan ke-21 adalah aplikasi KSP bersama satu berkah Dan di urutan ke-22 adalah aplikasi KSP karya jaya utama usaha Jadi di video sebelumnya aku pun udah ngasih tahu ya Semua yang masih berbentuk KSP itu tidak legal OJK Ya kan? Lanjut untuk di urutan ke-23 adalah aplikasi Dana Online dan di urutan ke-24 adalah aplikasi Dana di sini dan di urutan ke-25 adalah aplikasi pinjaman cepat. Lanjut untuk di urutan ke-26 adalah aplikasi Aman Pinjam dan di urutan ke-27 adalah aplikasi Pelangiku dan di urutan ke-28 adalah aplikasi kredit semut. Ternyata semut pun ikut terlibat pada aplikasi pinjol ilegal ini. Dan di urutan ke-29 adalah aplikasi pundi pintar. Dan di urutan ke-30 adalah aplikasi dompet buruh. Lanjut untuk di urutan ke-31 adalah aplikasi dompet mas. Dan di urutan ke-32 adalah aplikasi cash uangku. Dan di urutan ke 33 adalah aplikasi Tunaiku Cepat Cair ya. Ini namanya terus berganti-ganti. Dan beberapa kali aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini sudah banyak banget yang ditangkap tapi masih ada aja ya kan. Lanjut, untuk di urutan ke 34 adalah aplikasi Uang Rupiah Finance. Dan di urutan ke 35 adalah aplikasi Uang Market. Dan di urutan ke 36 adalah aplikasi Indo Money Finance di urutan ke 37 adalah aplikasi uang fintech dan di urutan ke 38 adalah aplikasi cash market lanjut untuk di urutan ke 39 adalah aplikasi dana bagus dan di urutan ke 40 adalah aplikasi danamu lanjut untuk di urutan ke-41 adalah aplikasi kotak koin kotak koin ini sepertinya udah pernah kita bahas ya kan lanjut untuk di urutan ke-42 adalah aplikasi top payment dan di urutan ke tiga adalah aplikasi ledana dan di urutan ke-44 adalah aplikasi MuI Pri di urutan ke-45 adalah aplikasi kota Maspin. Lanjut untuk di urutan ke 46 adalah aplikasi kotak dana dan di urutan ke 47 adalah aplikasi kotak emas dan di urutan ke 48 adalah aplikasi koin untung. Di urutan ke 49 adalah aplikasi pertama rupiah dan di urutan ke 50 adalah aplikasi pinjam cepat. Lanjut untuk di urutan ke-51 adalah aplikasi Sederhana Pisang. Ada ya nama aplikasi pinjol yang seperti itu. Dan lanjut untuk di urutan ke-52 adalah aplikasi GoGo -Go Uang, bukan GoGo -Go Power Rangers ya kan. Lanjut untuk di urutan ke-53 adalah aplikasi Super Pinjam dan di urutan ke-54 adalah aplikasi Teman Uang. Dan di urutan ke-55 adalah aplikasi reksadana. Lanjut untuk di urutan ke-56 adalah aplikasi kredit mudah. Dan di urutan ke-57 adalah aplikasi dana now. Di urutan ke-58 adalah aplikasi kredit baru. Dan di urutan ke-59 adalah aplikasi pinjaman tunai. Di urutan ke-60 adalah aplikasi pinjam now. Di urutan ke-61 adalah aplikasi pinjaman teman. Dan di urutan ke-62 adalah aplikasi FFX pinjaman online. Dan di urutan ke-63 adalah aplikasi pinjaman cepat smart. Dan di urutan ke-64 adalah aplikasi kreditku. Di urutan ke-65 adalah aplikasi uang mandiri. Lanjut untuk di urutan ke-66 adalah aplikasi Rupiah Petir dan di urutan ke-67 adalah aplikasi Uang Besar Online dan di urutan ke-68 adalah aplikasi Tarik Dana dan di urutan ke-69 adalah aplikasi Saya Modalin nih aplikasi saya modal ini udah lama banget ya dari tahun 2019 mungkin dan di urutan ke-70 adalah aplikasi pinjaman kilat lanjut untuk di urutan ke-71 adalah aplikasi kredit eksklusif kemarin banyak yang bertanya tentang kredit eksklusif dan di urutan ke-72 adalah aplikasi dompet super. Kemarin, banyak juga yang bertanya tentang aplikasi ini. Dan yang ke-73 adalah aplikasi pinjam uang, dan di urutan ke-74 adalah aplikasi dana berkah. Di urutan ke-75 adalah aplikasi dana bagus. Lanjut, untuk di urutan ke-76 adalah aplikasi pinjaman dana mudah dan di urutan ke-77 adalah aplikasi pinjaman kredit dan di urutan ke-78 adalah aplikasi Dompet Excellent. Nah, kemarin kita udah bahas ini aplikasi pinjol yang sedang viral. Ternyata masuk ke dalam rilis aplikasi pinjol ilegal. Jadi, benar ya? Kan, lanjut untuk di urutan ke-79 adalah aplikasi LF Dana Cair Tunai, dan di urutan ke-80 adalah aplikasi pinjaman 360. Ya, ini nama-namanya hampir-hampir menyerupai dengan nama-nama aplikasi pinjol legal OJK. Lanjut untuk di urutan ke-81 adalah aplikasi pinjaman 999. Lanjut untuk di urutan ke-82 adalah aplikasi Dana Darurat dan di urutan ke-83 adalah aplikasi Dana Pro. Di urutan ke-84 KSP Dana Sumber rejeki dan di urutan ke-85 adalah aplikasi Tas Kilat dan di urutan ke-86 adalah aplikasi hujan manis wow ya kan dan di urutan ke 87 adalah aplikasi Dana Mapan. dan di urutan ke 88 adalah aplikasi KSP manggis nah ini pun namanya sudah lama ya kan dan di urutan terakhir di urutan ke 89 adalah aplikasi dompet radar oke baik ya jadi itulah tadi ya 89 aplikasi pinjol ilegal yang dirilis oleh beberapa media online dan setelah kita cek keberadaannya ternyata masih banyak yang ada di Play Store. Jadi aku pengen mengingatkan untuk kepada kawan-kawan itu agar untuk tetap berhati-hati dan lebih selektif lagi Sebelum menggunakan aplikasi pinjol yang akan kalian daftarkan Ya, ya. rilis dan ini adalah 89 aplikasi pinjol ilegal yang gak usah dibayar lagi ya kan Apabila kalian diancam di data kalian tidak sendirian Banyak kok orang-orang yang sudah mengalami masalah yang seperti ini Dan akhirnya mampu untuk bangkit kembali serta berbenah Dan Alhamdulillah sudah ya banyak yang lebih baik lagi Oke yang penting jangan panik apapun hari ini permasalahan kalian sudah pasti ada solusinya. Yang terpenting hari ini bagaimana caranya kita untuk bisa mengupgrade diri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan gak lagi gali lubang tutup lubang. Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.